mau balik, gembel kali kau balik. Mandi. <laughs> jadi ceritanya, mau uh, antar pengantin baru. pengantar pengantin baru. Bisa pula pengantin baru yang meninggalkan kita di sini, ya tak? harusnya kami tamu nih yang meninggalkan nih ha. Ah, karena pengantin barunya kerja dan di kontrak, eh. jadi mau tak mau harus balik. Baliknya kemana bi ya? Jambi, nah, jadi untuk warga Jambi ini ha pengantin baru kami. Aka antar ya ka? Aka ikut. Aka ikut. Wadik aja lah adik, adik ikut ya dek, naik kapal ya dek. Ya, ah, hati-hati di sana. Jadi, jadi ke Tungkal naik. Pancung ini, nah, ini air pasang sekali nih, kawan. Tuh. Pasang tinggi pasangnya ya. Aku udah dua tahun lebih selama Corona, tak nginjak pelabuhan ini. Nah, ini hari ini aku injak pelabuhan ini. Pakai bot ini ya Mau ke Kuala Tungkal Jadi dari Kuala Tungkal Ke Jambi Nanti naik mobil lagi Nah inilah Pulau Kijang kota kelahiranku ya Tuh sana Pada Jawa Nah ah Ini suasana pagi di Pulau Kijang tepatnya di jam 8 kurang. Itu ya. Alhamdulillah masih diizinkan menginjak pulau kijang. Semoga kita diberi kesehatan terus ya. Biar bisa pulang kampung terus nih. sebenarnya nah. ini uh, keponakan aku ada juga yang mau balik tapi kami ngantar pengantin dulu mungkin sebentar lagi keponaan aku sampai ke sini nih eh berarti elak tadi ke sini juga kan? Hah? oh ke sebelah sana dia ya? ada ini keponaan aku nak balik nak balik ke batam dia dia nak ke Batam. Oh di sebelah sana dia ya. Eh kemarin yang kita berangkat tuh ada di sini kemarin tuh. Iya kan? Buat mana tuh kemarin tuh? Oh iya iya iya. Kayaknya belum ada dari situ, Kak. Nah, aku karena pelabuhannya beda. Di sana pelabuhannya, pelabuhan Batam, pelabuhan EPA. Kalau kami panggil Pelabuhan EPA, jadi kayaknya Mama aku di sana, tuh Bapak aku di sana juga, tuh. Uh, aku mau tengok-tengok dulu ke sana, apa dia sudah ada di sana. Nah, ini kapal tungkau udah mulai berangkat. Nah, berangkat. Tes ini ya. Oh iya, hati-hati ya. Nah, hati-hati ya. sukses di sana. Jangan suka, jangan berkelahi kalau berdua-dua berdua tuh. Aa. Oh kena awak ya. Ha. Dah. Habis. Ih Adik tak diajak. Adik tinggal ya Dek. Ah. Adik tinggal Dek. Akak Ikut dak? Eh. Duh. Duh. Cipia. Tengok. Tengok. Dada. Dada, dada, dada. Nah. Malam dia mengantarkan amplang untuk Ci Idah di pelabuhan. ya Mau dikasih lah ya berarti Pak. Mau pergi apa? Nah ini pelabuhan, pelabuhan apa namanya nih? Telaga Biru Telaga aduh orang Peluk Kijang pun tak tahu pelabuhan Telaga Biru nah inilah kondisi Peluk Kijang terkini ini kalau pasang banjir nih Itu paling bukan kau berangkat. Nah ini bot Batam Sekupang Nah inilah pelabuhan kami Pulau Kijang. Nah, aku tak bisa nih naik bot ini nih. Lalu ditinggalkan dia nih. Osean ya iyalah lah, Nah. Kalau dari Batam nih botnya dah, harus pagi-pagi nih. Harus buat antigen dulu baru dapat naik buat nih. Tuh. Ramai juga nih yang dari Batam nih. Eh, dari Prokijang nak ke Batam. Ini SB Ocean Baru kode nih. Nah isinya 60 puluh nih ya. Nah enam puluh. Ada tinggal ini proses penyeberangan dari Parik Jawa ke Pulau Kijang tuh berapa berapa ongkosnya ba satu orang dua puluh ah satu or... tidaklah 10.000 sepuluh ribu satu orang sepuluh ribu penyeberangan ah ini satu satu motor sepuluh ribu penyeberangan oh Ah jadi kalau sepeda sama orang jualan Tidak memakai motor itu naiknya gratis katanya oh, Nanti nyebrang ke Parijawa sana Aku mau maulah nyebrang Jadi ini seberang dari Pulau Kijang ke Parijawa nanti ke Benteng Itu bisa nyebrang sampai ke Tembilahan Lebih dekat daripada lewat jalan proyek kita kemarin ya Nah, ini kapalnya udah mau berangkat, udah mau berangkat langsung. Ini botnya singa-singa nih, jadi Batam terakhir dia Itu yang yang Anut kemarin tuh, yang bot Tanjung Umur kemarin tuh, yang dengan tali itu. Dengan dia, lah, aku sering ngirim Siapa namanya kemarin tuh? Apa? Daus. Berarti ke sini dia pindah ya? ada Ih, Bapak pergi lo dek bilang Bapak pergi lo dek Nah nanti sampai Batam sekitaran jam 3an nanti ya tuh jadi aku tanya katanya Nah kayaknya dia ada lagi mau dijemput tuh ke sana lagi ya per Jawa Oh tiga mesinnya Ya. Nah, itu proses naik turun ke kapal penyeberangan. Oke, sampai di sini video kita. Saksikan video kita berikutnya, ya. Ada, ada.